Kita dia pun tak habis lagi dah. Eh? Pernah lagi sahabat akhir surah. Ini hubungi dengan hari kiamat. Ataupun perkara-perkara yang akan berlaku pada uh, peristiwa hari kiamat. Sebab apa kamu tak percaya? Atau apakah yang kamu telah lakukan? Ini Allah tanya soalan-soalan ini. -soalan untuk nak jadi manusia tu sendiri jawab. Padahal Allah lebih tahu. Dan dalam buku catat-cat pun ada cerak-cerak. Tapi dia tanya lagi. Dia nak jadi manusia tu sendiri jawab. Dengan mulut sendiri. Katanya, yo. Aku buat sungguh. Yo, aku buat. Aku putus saya sungguh. عوض Billahi من الشيطان الرجيم <تصفيق> ويوم نحشر من كل أمة فوج من بآياتنا يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أَمَّا ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون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 Wa <tuh> yauma yunfakhu fiṣ-ṣūri fa wa 83 87 Suratul Nam <tuh> Cerita dia pun tak habis lagi dah. Pernah lagi sampai akhir surah. Ini hubungi dengan hari kiamat. Ataupun perkara-perkara yang akan berlaku pada peristiwa hari kiamat. Allah Ta'ala firmannya. Dan ingatlah. Hari kami himpunkan dari tiap-tiap umat. Sekumpulan besar. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami iaitunya semua manusia akan dihimpun dan akan dibecek orang yang menjadi ahli syurga dan orang yang menjadi ahli neraka terutamanya pada ayat ni iaitu orang yang mendustakan ayat-ayat Allah tak terima ayat Allah dan tak percaya kepada Allah dan Rasul lalu mereka dijago serta diatur keadaan dan perjalanan masing-masing maknanya lari tak lepas walaupun tui tu nak lari habis cakap, tak saya masuk di deli api ni aku, tapi dikepung, di, <coughs> dijaga, dikawan oleh para malaikat, sehingga mereka tak boleh lari, daripada kumpulan dan, kena, boleh katakan wajib, kena masuk di deli api ni aku, notak kaki satu dua lapir, lapir. pada hari kiamat, gulungi-gulungi yang mendustakan ayat-ayat keteriannya Allah, akan dihimpunkan untuk disoal, ditempelok dan dihina kan. Ini adalah suatu peristiwa yang Allah Taala wayak tetap akan berlaku ke atas orang-orang yang mendustakan ataupun oleh kafir, orang munafik dan orang yang mati dan mereka ada kafir, kufur dan sebagainya. Sehingga apabila mereka datang ke tempat pengadilan. Ini cuba kita gambar dak. Peristiwa ni Allah Taala wayak ha orang-orang yang menjadi ahli mengaku Kita juga Kena dibawa Kita Dibawa juga ke tempat pengadilan Walaupun kita mengaku katanya kita berimai Kita beramal Tapi semua Kena timbal belakang amal Timbal pahlawan dan dosa Allah Ta'ala berfirman Adakah kamu mendustakan ayat-ayat keterengi ku Dengan tidak lebih dahulu kamu mengetahuinya Secara meliputi Maknanya, hey manusia Hakmu kafir, hakmu tak percaya mung wi umur kepada kamu Wi akar fikirnya Mung duk ngaji, mung munduk reti Tapi hal ini buat apa, muak tak reti Buat apa, muak tak percaya Atau apakah yang kamu telah lakukan ni Allah tanya soalan-soalan ni, untuk nak jadi manusia tu sendiri jawab, padahal Allah lebih tahu, dan dalam buku catat terpun, ada cirak-cirak, tapi dia tanya lagi, dia nak buat manusia tu sendiri jawab, dengan mulut sendiri, katanya, yo, aku buat sungguh, yo, aku buat, aku putus saya sungguh, gitulah, ni termasuk di dalam rukun ime, iaitu ni percaya kepada hari kiamat, maka, tu saya katakan tu, no? Dan jatuhlah hukuman atas mereka dengan azab Wawaka'al qawlu alaihim Sebab ke apa tu? Bima zolamu Disebabkan kezaliman mereka Iaitunya Berlaku kufur ingka Nindah ni, nyanyi kepada orang kafir Orang kafir sama ada Hak gerti, tahu katanya Ya <coughs> du ingka Du ingka ajarin Allah Duk menetek Duk wang pen Jahak terhadap Islam Dan Orang Islam, Dan termasuknya Orang kafe Mereka dikaukong Tapi dia duduk di dalam kafe Dia tak duduk Duk menetek Isla Dia duduk pasang dia Pasang makin Hijau Minum Tidur Jalan Jual Dia tak ada dikaukong Tapi dia tak tahu Katanya Hakikat yang sebenar Allah Ta'ala Duk woyak Ham mereka Di dalam Kro'el Inilah Orang-orang Islam kita kena witahu. Kena perakat, kena teaching, kena cincuan. Raya kepada orang-orang kafe, inilah ajaran Islam. Dan saya percaya katanya zaman learning, zaman dunia, dakwah Islam ni boleh katakan seluruh. Dari internet penuh. Dari terotak penuh, radio penuh, surat, buku-buku penuh. Orang-orang kafe nak gi dakwah, katanya eh tak ada eh. Se-yang dok royak Islam kepada kita tak ada dah. Ada dah dunia zamil-zamil ni terjemuh Quran tiap-tiap bahasa ada. Terjemuh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam rata-rata boleh katakan seluruh dunia. Yang orang boleh baca boleh boleh boleh cari dan boleh ikuti. Ah tak ada dah kalau orang kafir gi duk dakwah juga duk lagi akak tangih Tuhan Tuhan tak ada weh orang Islam seru kita tu wallah alam Tuhan nak kata lagu mana kepada orang Islam tapi pendakwah nak bijaksanaan ulama-ulama Islam tumthe ma so temthi te. dakwah royak seru ci ha hai Islam dan sebagainya tapi duk ada lagi orang-orang kafir yang menentang Islam akatik dengan Islam dan orang-orang kafir yang masih lagi kekal di dalam ugamu mereka. Lepas ni Allah tak ada tetap macam tu dah. Allah firman maksud dia tak? Kalau sekiranya Allah tak ada kehandok. Nasjaya dia jadikan semua manusia berimeh belakang. Amanakulluhum <inaudible> jami'ah. Nasjaya mereka itu berimeh belakang. Tapi Allah Ta'ala tak ada kehendak. Ya kehendaknya, banyaknya manusia kafir. Sikitnya manusia berimeh. Dan dalam berimeh tu pun, sikit belakang. Sikit orang syukur, sikit orang ta'at, sikit orang yang tawakan, sikit orang taqwa. Nah, dalam orang berimeh dah tu tapih pula. Tapih, tapih, tapih, tapih, tapih, tapih. Nak jadi cuci sungguh manusia Wallahu Wallahualam. Saya berasa lah ni. Berasa katanya, kita mau ni bermula tapih, tubek lalu lah. Tak masuk dari orang yang kena tapih sepuluh kali. Masya Allah. Nah, tapih mula-mula tu, maipan pandah kita. Dengan kena sombat, go tu, go ni, go tu, go ni, go tu, go ni. Apatah lagi, nak tapih orang okay? Islam, hak cuci sungguh, akal fikir cara hidup, pahamah, amal, dan semua tiap-tiap kalau dia buat dia kecek dia usaha dia mikir dia apa Allah Akbar susah lah cuba kita gambar katanya orang kafe orang zoling yang Allah letakkan mereka di pada masyarak sikit lagi belum daripada nak hukum puak-puak mereka ke syurga ke syurga tak ada cerak dah orang-orang okay? kafe kena masuk dengan aku cerak dah Nah semua orang okay, kafir, Nabi katanya al-kufru Minlatun wahidah. Kafe tu ataupun kufur tu adalah satu so, ya, je agama. Bukan banyak-banyak agama dak. Satu so, ya, je Sebab tu di sisi Allah Taala iaitu nya Islam dan kafir. Dua tu. Walaupun kafir agama tu agama ni, lak lai banyak gatu gani ni. Masya-Allah. Nah kita Islam ni Kena jadi yakin katanya kita duduk di atas kebenaran yang Allah Ta'ala sengaja pilih kita. Nak jadi kita berjaya dunia dan akhirat. Mari pula ayat yang kelapa pula ni. Tuhai tanya. Tidakkah mereka memerhatikan bahawa kami telah menjadikan malam untuk mereka berehak padanya. Dan menjadikan siang terang benderang. Ni tanya ni bukan nak no kepada jawapan. Sebab manusia ya reti sendiri katanya malas, masa duduk di atas muka dunia ni Allah Ta'ala nak jadi semua manusia jadi molek usaha, kata-kata hasil hari, malam-malam untuk tidur, berehat di samping tu, jangan lupa kamu kena beribadat kepada Allah kena cari ilmu kena berimek, kena berakhlak mulia kena taqwa kepada Allah jadi orang baik yang dia buat dosa-dosa besar kalau mu silap pun aku pergi peluai lagi kepada mu hey manusia bertobak kembali semula tapi buat aku pergi masa kepada mu ni puluh tujuh puluh tahun duduk atas dunia buat apa mu tak mikir ha, itu dah ni dah tujuhai Allah ta'ala tanya tak kau kami jadikan malam untuk berehat dan sia hari untuk bekerja dan cari sehari hidup dan sebagainya mu dah habis masa kat mana sebab tu nak setasat dia kira habis kita tidur dalam seumur hidup kita ni, berapa jam? Makan nasi, sehari-sehari berapa? Lepas tu, pergi kum tengok katanya, ni puluh tahun, kita makan tu berapa jam? Semayar kita, sehari-sehari, 24 jam ni, kita duduk dalam semayar berapa minit, sekali-sekali kita semayar, pergi kum tengok, ni puluh, 70 tahun. Masya Allah. Tubik mari, empat tu, Allah Alam setengah-setengah hari, habis kepada, ruiperai. Bener tak ada faedah. Banyak. Atah saja. Hafah saja. Hak benar aja duk buat. Bener hak hak hak benar-benar. Hak Tak ada banyak ana ni. Duk habis masa, kok tu habis masa kok ni. La ilaha illallah. Rugi dah masa manusia ni. Ha ni kalau dia kita tak mikir benda benda biasa ni, kita dak berasa katanya kita hidup hari harian. duduk supaya tidak berhabis masa tu, berhabis, berhabis, berhabis benar yang boleh kepada kita berpeda dan manfaat kepada orang ramah berapa, banyak mana sebab itulah orang yang pahay, yang reti cara hidup masa hidup ni ia rakyat selalu katanya tugas tanggungjawab ni lebih banyak daripada masa lagi benar hok kena buat kita cari walaik ya daripada orang tu heavy sari-sari 24 je tak cukup 24 je, sebab apa? sebab dia henti, dia tahu katanya banyak benar-benar yang dia kena buat tapi Allah tak ada sama belakang sari-sari 24 je cuba kita pakat fikir nah, kita sebagai orang yang sedar orang yang berakar fikir waras fikirlah dalam hidup kita bukan arti katanya kena duduk kerja, kerja, kerja, kerja sampai kau tak berhenti tak Amal kita hak kita duk buat hari-hari-hari bukan arti amal itu semayar saja. Bahkan kita ziarah orang, kita kecek, baca qira' zikir masuk bilik air, tidur jimuk. Jumpa dengan saing, jumpa dengan orang tu tolong-menolong, semua tu amal ibadat belaka hak kita duk buat. Tapi noknya marilah kita atur hidup kita wajadi kenur dan mi rabob. Noknya hak Tak ja. Ya. Takse wajadi hidup Tak tahu, katanya boleh. Gapan amur tak tahu sehari-sehari. Ha, gitulah. Nak? Habis itu. Dan menjadikan siang terang benderang. Nak baca dah saat ini. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. Alhamdulillah. Tuhan dia suruh kita mikir. Sia mala yang dia buat mempunyai hikmat yang sangat banyak. Siyah hari Dengan ceroh Matahari Suluh dunia Malay Matahari Suluh juga dunia Tapi suluh eksik dan konglo Tepat mana Jadi Gelak Maka Allah Ta'ala buat Untuk kita Berhak pada waktu malay Yang maksum Munasabah 24 jay Yang manusia hidup Di atas muka dunia ni Lak lai Kecekam Lak lai Arum Tapi Marilah kita pakai gunung molek yang Allah Taala beri kepada kita, pakai fikir, pakai mengaji, pakai reti, pakai berime yang Menamoh berime kita. Bu jadi manusia ada guna faham. Jangan jadi manusia yang hidup dah taubat sekarang. Ha tu tujuan Allah Taala rayat kepada kita, nin goto nin goni kadang-kadang benar kita tahu dah. Tapi dia dok wayak lagi, acak-acak kali, keracak-keracak, dok dalam surah tu, surah ni, surah tu, surah ni. Lagi itulah, nak ujadi manusia berimeh. Akhir sekali, nah cerita ni cerita, ni, tak habis lagi. Saya baca pun, duduk ada lagi patit patah riang, ayat al pada ni. وَيَوْمَ يُنْفَخُ Dan tu hai kata pula, Dan ingatkanlah hari ditiup pada sangka kalah. Sangka kalah ni, iaitu sunnah yang sangat besar, semua tiap-tiap orang dengar berlaku Sebelum berlakunya hari kiamat Maka berlaku tiup sangka kalor Lalu terkejutlah maknanya gerun gementar Makhluk-makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi Masya Allah Benda ni kita tak nak pergi cintanakan Nak pergi gambar lagu mana? Tapi kita yakin beriman benda-benda macam ni. Henden White, Chip Joy, kacau si kia, kekekekekekekeke, umoh hutuh, gogogogogogogogo, -go -go -go. setengah setengah hari apa bilah? Hai sampat, ia katanya support dengan kiamat dek. Ia kaya katanya support dengan hari kiamat terasa di dalam hidup dia. Tapi itu adalah boleh. Lebih daripada itu idzul zilatil arduzil zalaah yang Allah Taala katanya apabila dikocok boming dengan sekwak-sekwak kocok, itu satu surah namanya surah al zalzalah surah yang Allah beri nama goncangan yang begitu hebat kocok semua bukan bombing saja dok bahkan langit bintang matahari boleh Belagoh habis. Wujumiatis syamsu wal qamar dan dihipung semua semua tiat-tiat perkara termasuknya matahari dan bulan belang god dong, dong dong cuba kita gambar katanya peristiwa besarnya pada hari itu kecuali mereka yang dikehendaki Allah maknanya hok duduk di bombing dan hok duduk di langit mati habis kecuali siapa tu ha ada tersebut di dalam hadis katanya hok tak mati tak matilah yang sama tayo Tak mati. Iaitunya Malaikat Jibril. Mikail. Dan Malaikat Hak Siuk Sangka Kala. Iaitunya namanya Israfil. Tersebut. Sebab tu masa kita semaya tahajud, tak? Doa iftitah kita tu. Jangan duk baca. Hak Tullah. Allahu Akbar. Kabira. Walhamdulillah. Kathira. Nabi diajarnya. Takbir. Allahu Akbar. Semaya tahajud, Allahumma Rabba Jibra'il. Wa Mikail. Wa Israfil. Fatir <tuh> baca jadi kita baca smaya zuhur baca iftitah iftitah ni iftitah jangan duk baca tak ada Buh -buh, kita tak ada mengapa mana Tak ada baca mana dan tak ada mengapa. Doa-doa lah ke-lain. Akhir sekali. Dan kesemuanya akan datang kepadanya dengan keadaan tunduk patuh. Ni tu herekah. Rekah. rekah. Serekah-rekah. Sebab apa? Tiuk sangka kalor ni dua kali. Tiuk kali mula-mula, gerok. Mati habis. Tiuk kali yang kedua, fa'idhahum qiyamun yan zurun. Bangun, pakak bangun belakang untuk melihat tempat mereka yang nak pergi. Ini nah, cerita je panjang lagi. Sehingga Allah Taala ada raya. InsyaAllah esok hari kita baca وَتَرَ الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ Kamu akan boleh tengok bukit-bukit yang jugu besar begitu hebat bukit di atas muka dunia. Tapi apabila sapa hari kiamat تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ bukit tu akan peluon, terbebar serupa dengan awel kalau kita tengok duk terbebar di atas udara itulah keadaan benar-benar yang akan berlaku pada hari kiamat nanti wallahu a'lam sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wasahbihi wasallam warahmatullahi wabarakatuh